Ini bagi kalian tadi itu katanya review si Chen atau skin Chen, mantan gue aja. Ini skin Chen nya bisa kalian lihat sendiri, semakin turu di berikutnya, lumayan lumayan lah. Ini kan karena udah bikin jadi ini normal ya kan? Oh, mencoba loh tuh, oke dilihat dari bawah nih. Dari air, dari kulit, eh, main hmm. eh. Gua pikir dia kurus loh. Ternyata <laughs> gede juga. Hih eh, Anda makan apa ya cok? Anda mulai gemukan nih anak. Sejak gua tinggal jadi gemuk. Lah. Ini apa ya? Ada lentera ini perahu, ini senjata ya untuk voice tidak ada voice baru kecuali ini kalsit ya. kalsit gua masih belum bisa beli karena PO nya habis. hati-hati bang ntar di cakar suara. apa papa cuy gua udah sering kena cakar nih kiri kanan sama kucing tuh di muka juga pernah ya kan <laughs> sering itu kena cakar nah tuh itu animasi Dia nunuhin kaki gitu anjir. Ah tuh tuh tuh. Wadah oh, burung gagak mana cok? Ayah berbuat apa itu? Surat. Oh kasih ikan. Nah tuh ada lagi tuh. Kalau untuk ini kayak gimana? nih Nando de. Nono nono de. Nono nono de. Nono nun nun de. Oh hey. iya Mama Ini kayak dust Mirip itu gagap Tuh Kita lihat ya skill animasi berapa Ketika ini tebel itu orang ya ini untuk animasi skill ketiga ya Pakai pistol, wah, oh, ada rumput rumput eh, tuh. Ini ada rumput rumput eh. Nah, untuk skin apa? defaultnya pakai pedang <laughs> jadi begitulah dari showcase dari si Chen Alter ya. Chen de Honda.